Bang, kenapa nggak main Minecraft lagi, Bang? Bang, ayo main Minecraft lagi, Bang. <mulik> Oke, okay, teman-teman. Hari ini kita bakal main Minecraft lagi, tapi kenapa kita di mode kreatif? Karena sebenarnya aku ini habis reset PC, teman-teman. Jadi, data-data Minecraft-ku hilang dan aku nggak bisa install Minecraft Windows 10-ku lagi. Karena pas aku install Minecraft Windows 10-ku, ternyata nge-lag, coy, waduh. Bukan nge sih, lebih tepatnya kayak Um, apa ya? Enggak bisa dijadi full lagi tuh, teman-teman. Waduh. Jadi makanya kita mainnya yang Minecraft biasa aja, coy. Dan BTW, aku kehilangan akun premiku, jadi aku kembali pakai akun TL. Waduh. Jadi mungkin kita langsung saja bikin new world aja. Kita bikin survival kita di Minecraft PC ini, teman-teman. Oke, okay. kita sudah ada di Minecraft sini. Dan oh my god, banyak pohon, apa-apa. Justru bagus kalau banyak pohon, ya. Oke, okay, kita langsung saja mulai cari kayu, teman-teman. Di sini kita sudah dapat dua, teman-teman. Kita ambil lagi. Waduh, untuk tema rumah kali ini, mana ya, enaknya ya? Kita bikin-bikin dalam itu aja, teman-teman. Kita bikin rumah dalam gua aja, jadi kayak pegunungan gitu. Kita rombak dan kita jadikan. Rumah kita, teman-teman, untuk desain rumah aku belum nemuin, tapi nanti aja belakangan. Oke, okay, yang jelas kita bikin crafting table dulu, coy. Waduh, oke, okay. crafting table. Buat kalian yang gak tau apa itu tentang apa itu Minecraft, kalian bisa ikutin karena ini bener-bener dasar banget, teman-teman. Yang paling dasar itu adalah kita harus mencari kayu, teman-teman. Oke, okay, kita bukan tarzan ya. Aduh. Nah, di sini kita juga harus cari ini teman-teman, cari makanan dulu. Jadi kita bikin dulu yang namanya pedang coy. Kita bikin pedang. Eh, ya ini masih lock ya? Belum, belum, belum ini. Kita ambil 8 dulu teman-teman. Oke, kita bikin terus kita bikin pedang teman-teman. Wadaw, oke sih. Nanti kita juga bikin kapak teman-teman. Oke, ya ini udah jadi kapak lah ya. Udah abis nggak apa-apa. Kita ambil lagi. Mantap jiwa. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay, sudah banyak ini kayu kita. Tuh. Sudah ada 16, teman-teman. Lumayan. nggak apa-apa 16. Di sini banyak uh, pohon yang tebingnya itu tinggi-tinggi, coy. Oke. Okay. Sebenarnya di sini bagus, cuma nggak begitu indah, teman-teman. Waduh, nggak begitu indah. Oke okay, di sini ada laut juga. Kita berarti ada di uh, bukan hutan ini teman-teman. Lebih ke rimba-rimba gitu ya. Apa sih nama? <tuh> tahu deh. Di situ juga ada. oh Rumah kita di sana aja kalian. Ya? Enggak oh, tahu deh. Kita coba pikir dulu teman-teman. Di sini ada air. Kalau oke okay, kayaknya bagus deh kalau rumah kita di sini. Di atas kita langsung ada rumah. Tapi ya nggak tinggi teman-teman. Ti apa tuh? Itunya. Jadi. Enggak dulu, teman-teman kita cari lagi wadaw. itu ada ya udah deh kita ambil aja hewan yang ada dulu nanti kita cari yang lain tolong di sini ada pia ya. hai mati kamu mati kamu mm, mantap eh belum belum oke okay, mantap sia. kamu juga mm, mati kamu mm, mati oke okay, sih dapat coy <laughs> oh my god jatuh kita ya harusnya di sini ada apel oke di sini lumayan bagus tempatnya teman teman ada koal juga lumayan kita bisa masak nanti ya ya udah deh kita bikin rumah di sini aja teman karena di sini tempatnya lumayan bagus karena di sini sudah disediakan lubang untuk pintu nah di sini kita tinggal uh, bersih bersihin aja ini kita ganti jadi dirt nantinya oke kita bikin sofal dulu kali ya berarti ya udah deh kita bikin sofal dulu masalahnya kita nggak ada tempat tidur coy jadi susah ya Ya udah deh nggak apa-apa. Kita bikin sofa batu aja kali ya. Enggak deh. Kita ini aja. Ya udah sofa batu. Oke. Kita bersihin, bersihin, bersihin. Bersihin, bersihin, bersihin, bersihin, bersihin, bersihin. Oke, ini kita ganti jadi dirt aja, teman-teman. Adam. Oke ini sudah download udah, temen -temen. Yaudah, yuk kita cari kita cari dirt yang kayaknya gak jauh, -jauh amat di sini ya udah kita ambil yang sebelah sini aja teman-teman. ini ada banyak teman-teman gak apa-apa nanti kita bakal isi lagi ruangan ini kalau misalkan ada sesuatu yang pengen kita buat nantinya oke okay. yes, ada berapa ambil aja dulu coy belakangan yang berapanya ya oke okay, kita dapat 25 dua lima atau berapa ini aku nggak tahu, <laughs> oke, okay. pokoknya ini rumah kita, jadi dua ya dua dua baris ini oke, oke, sudah jadi teman-teman, belum belum belum, belum. oke, okay. sudah jadi, kayak gini dulu teman-teman, belakang eh, untuk desain belakangan aja, oke okay, di sini kita bikin slab teman-teman jadi kita butuh yang namanya ini oke okay. oh uh, kita dapat segini teman-teman wadah oke okay. kita bikin seperti ini teman-teman wadah oke okay, ini kita taruh segini aja di dulu nah okay, so. atau ini kita bikin kayu aja teman-teman untuk platformnya doang berapa ini kurang kita tambah lagi coy delapan 8 ya Oke, okay, sip Mana? Scope Oke okay. Eh, bukan Bukan scope ini, teman-teman Nah, ini dia stone shovel Kita ganti Oke okay. Segini aja, teman-teman delapan ya ini? Oh, ada gravel Oh, iya. ini gravelnya yang dari tadi, jadi kita hancurin Oke okay. Oke, okay, kayak gini gak sih? Nah, ya udah deh sesuai kreativitas kita aja teman-teman Oke kayaknya gak cocok teman-teman kita tambah aja deh biar mantap Oke Ya udah kita ganti ke tanah lagi coy Oke Nah segini aja teman-teman udah malam kita belum bikin pintu teman-teman kalau enggak nanti kayak game sebelah ya enggak ada pintu coy Oke Nah kita bikin pintu dulu wadaw tuh bikin ini sudah belum Langsung aja, teman-teman. Kita gas, kita bakal nanti kayak Oh, oh ya, ini pickaxe, ini pickaxe kita belum. Oh my god, sumpah, kita gak ada tujuan hidup sama sekali, teman-teman. Tadinya kita pengen nyari ini, tapi gak jadi nyari apa namanya, nyari kami, gak jadi wadaw. Oke, okay. tapi belakangan aja dulu, kita harusnya bisa. Oke, okay, kita bikin desain-desainnya dulu, teman-teman. Untuk pintu depan. Sa, sa, sa. Oke. Okay. Oke. Okay. Kayak gini dulu, teman-teman. Nanti kita pikirin lagi desainnya seperti apa. Untuk tanda doang. Oke. Okay. Oh, enggak, enggak, enggak. Ini pickaxe Eh, ini nih kapak. Itu tadi shovel, teman-teman. Waduh. Oh, Oke, okay, kita bikin seperti ini aja, waduh, jangan coy. Kenapa dia madepnya ke bawah ini ya? kayak gini aja, teman-teman. Oke, sudah jadi, dia nyatu kita gitu jadinya ya? <laughs> Oke, sip. Oh, gelap, teman-teman. Kita bikin ini dulu ya. Di sini ada fullin, kita bikin koala aja dulu. Nah, kita bikin aja dulu. Di sini kalau nggak salah, aku udah aktifin dynamic light. Oh, belum, oke, kita aktifin dynamic light dulu, teman-teman. Nah, pensi aja, jangan yang fast Nah, biar lebih semut, teman-teman. Oke, kita taruh di tangan kita. Jadi, oke, kita langsung bisa kerja, teman-teman. Ada kucing. Ya? aduh ada WA coy. Oke, sabar kita matiin dulu coy. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay, kita sudah meng-close WA-nya. <laughs> Karena nanti oh my god, di sini ada gravel lagi. Berapa ini ya? 1 2 Oke kita bikin dia ini baru satu dua coba kita bikin enam ke belakang teman -teman. ini tiga oke okay. seperti ini teman teman tapi kita bakal bikin rumahnya itu bertingkat tapi dia masih di dalam ruangan oh, my god bertingkat ya pasti dalam ruangan sih of course Oke, kita taruh dulu crafting table kita di sini karena kita sudah kehabisan itu, coy. Waduh. ada lagi ya. Oke, udah, kita bikin lagi pakai kayu. Ini, teman-teman. Terus kita bikin pakai batu karena batu bakal lebih cepat, teman-teman. Ini udah kayak RPan aku sebenarnya sih. Cuma lesu aja, teman-teman, karena masih pagi. Udah record. apa-apa. Itu yang namanya semangat, teman-teman semangat record walaupun masih ngantuk <laughs> aneh sih oke okay. jadi kita bakal bikin ini kan tingginya tiga nih oke okay, berarti kita hitungnya lagi satu dua tiga empat oke itu tinggi untuk ini ya nanti bakal kita bikin jendela teman-teman. Wadau. Oke. Okay. Okay. Tunggu dulu. Kalian sudah bosan. Oke, okay, speed up. Okay, tadi ada ayam teman-teman mana tadi ayam kamu di mana ayam oh ini ayam teman-teman padau -teman. mampus kita ambilin ayam ayam ini teman-teman hmm, mampus mati <laughs> ah, terlalu baru -bar kita teman-teman oke okay. lanjut kita cari kambing lagi Joy karena kita butuh banget yang namanya tempat tidur ya. Oke, okay, harusnya di sekitaran sini harusnya ada kambing, teman-teman. Bukan di... Oke. Okay. Harusnya di bukit-bukit juga ada kambing, teman-teman. Tapi, wadaw. Nggak jadi. Udah jauh ini ya. Sekarang kita balik aja, teman-teman. Kita butuh masak makanan kita, teman-teman. Hmm. Suaranya gitu ya. Ya udah lain waktu aja mungkin kita cari kasurnya teman-teman karena sebetulnya nyari kasur lebih susah ya Oh ini ada kambing nih Tapi bukan kambing hitam Oh ada di banyak nih Sip, sip, sip, sip, sip Sini kamu mati kamu mantap Uh pas banget teman-teman Oke, mati, mati Oke, sip Rumah kita tadi di sana teman-teman Nah, sudah jadi Baru juga kita mau loh ya nggak jadi giliran giliran mongol aja gak jadi ya kan? Oke okay, teman-teman, karena ini sudah malam jadi kita bakal oke. Okay. Progres rumah kita baru sampai sini teman-teman, belum begitu kelar. ya Linding-linding sini belum kelar. Ini juga belum kelar. Nanti kita bakal isi lagi teman-teman. Untuk sekarang kita bikinnya ini dulu teman-teman, kasur dulu. Kok bikinnya di furnis ya? Oke, okay. kita bikin kasur dulu teman-teman biar bisa tidur. Karena kalau kita nggak tidur, kita begadang kayak bang Doyek ya. <tuh> Wadaw. Oke teman-teman, mungkin cukup sekini dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Nanti rumah ini bakal ku progresin lagi. Atau ku kerjain lagi di offline teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah.